Oh A Janganlah menangis Tertawa dan bahagia Itulah Dede Ayah ibu mendoakan Agar A Dilindungi Tuhan Bobola oh Bobola sayang Jangan lupa kau berdoa Dede Tersayang, dia. Ibu mendoakan Agar DDA, oh, Dilindungi Tuhan Bobola, oh Bobola Sayang, jangan lupa Kau berdoa Dedea, oh Dedea Anakku tersayang